di NBSD semuanya apa kabar semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya Kali ini gua bermain di Starlight Princess bawa modal 42000 aja ya modal gratisan ya Gua bawa modal gratisan lagi ya modal dapat dapet dari apa namanya rollingan ini Brody ada petrolingan lagi nih dari akun gue yang satunya tapi masih di situs yang paling kita cinta ini ya situs paling mantap sedunia ini ya yang gue mainin ini buat kalian yang baru pertama kali nonton video gue, gue ucapin selamat datang ya bagi kalian yang suka silahkan pencet tombol like serta komen di kolom komentar ya sebanyak-banyaknya kalau komen, komen apapun sesuka hati kalian ya dan jika pola yang gue mainin ini bermanfaat buat kalian silahkan share ke grup-grup atau ke halaman ke brand kalian ya silahkan ya bro di investi dan bagi yang gak suka gue harapin untuk langsung di skip aja bro dik yang gak suka di skip aja bro ya bro investi silahkan bagi yang belum pernah main, ini gue saranin untuk jangan coba-coba bermain di game ini. Tapi, bagi kalian yang sudah pernah main, silahkan brother and bestie semuanya yang sudah pernah main, yang sudah kecanduan seperti saya, ya. Yang penting, jangan jadikan game ini sebagai mata pencaharian kalian. Oke. Okay? jangan jadikan game ini sebagai sumber mata pencaharian kalian jadikan game ini sebagai hiburan saja yang penting mendapatkan cuan gitu ya. hiburan sambil mencari cuan kalau dapat kalau nggak jangan sedih ya karena kita gunakan uang yang bebas atau uang-uang yang sudah kita anggap hilang anggap saja seperti itu supaya kalian menang dan polanya Pola yang sangat mudah ya, pola untuk pemula sangat jitu dan mudah dipahami. so nice. ya cuma delapan 8000 ternyata boncos ini ya bodong ini sekitarnya ini gratisan nggak papalah namanya juga gratisan ya biar boncos juga nggak boncos lah kecuali kita beli sendiri kita buy spin tuh baru boncos itu namanya bodong ya Sundar Bodong oke kita lanjut lagi di bat 500 di quick 10 ya quick apa nih ya? turbo, turbo aja lah 30 turbo 30 kita lanjut ya mantap sekali biru pecah biru pecah ayo wis bintangnya dong connect biru kan connect auto pasti hati? enggak lanjut lagi Biru lagi konek, oke. Okay. Hijaunya ya, hilang, merah hati. Oke. Okay. Jengket dong. Mana petirnya nih? hatinya Ayo tambahin lagi dua lagi sekitarnya. Dua lagi sekitarnya. Hah. Memang seperti itu ya. Kita jangan baju spin dulu ya. Modalnya masih sedikit nih kalau by spin. Habis uh kali 12. Lumayan 5000 ya. Jebret kali 12 di luar. Hmm, mantap nih. Kali 12 lagi ya? Aduh. Ah, ya nih kali 12-nya malah bukan di pas dapat bulan ya. Coba pas dapat bulan tuh. ke bintang deh. Nah, ini nih, Ini, ini, ini. ayo jebret. Wah, sih lucas Lagi kurang bagus rtp nya ya Gue coba di RTP yang Cuman 60% ya 64% tadi si gue liat Dan hasilnya ternyata segini Gak susah memang kalau di RTV yang kurang ini ya apa papa tujuan gua hanya untuk hiburan ya gua sebagai pembuktian juga buat kalian-kalian yang enggak percaya kalau gua pakai akun asli Nah ini dia gua main modal receh dan di di RTP yang lagi jelek ya ya jadinya seperti inilah yang penting kita enggak cepat luka masih ada nafas lah ya mainnya bed-bed kecil aja main santai kalau udah kiranya naik dua kali lipat dari modal kita wd ya, gitu aja. ini kita habisin ini ya, kita buy spin ya. pokoknya menang kalah, gua upload pasti ini. Menang, menang atau kalah, gua tetap share ke kalian ya. kan kita buat modal gratisan juga hasil sisa rollingan ya, jadi kita main modal gratis ini tanpa modal ya. Kalau habis pun enggak apa-apa. Ember ah airnya keliwat. Ready. lagi. Mantap gede lagi yoi kuningnya konek hijau mantap hijau juga konek 1300 kali 10 belas ribu auto sensasional ya sabar aja sabar sedikit demi sedikit lama-lama menjadi duit wih kali 25 bos kali 25 bos ini sudah pasti ini ya abis ini pasti cuan kita nih lihat kan lihat kan tinggal pecahnya aja nih di banyak ini. Ya. Pecah sekali 1000 kayak tadi ya. Oh, uh, kali 2000 malam-malam mataharinya the best banget connect jebret auto cuan ini. Hmm, gua pikir gua bakal kalah ya, tapi ternyata cuan kita bosku. Kita langsung WD aja habis ya selesai free spin ini kita WD aja. Sudah fix banget soalnya udah dua kali lipat dari modal kita ya. Udah lebih dari modal lah, lebih dua kali lipat dari modal ini, kali empat lima anjir, kali empat delapan coy, masih sisa tujuh krispin lagi. Ah, lagi merahnya, biru juga, biru tos kayak, kali lima puluh tiga bos, gila. Mantap, salah sebab dua, gokil-gokil. Hai. hai, hai, hai, nah, dijelaskan, jelas, Kak. Aduh, aduh, ya udah enggak apa-apa lah. Oke, gitu aja. Kita WD ya, bosku. Jangan lupa like, comment, serta follow dan subscribe ya.